Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Technopreneur, sukses! Hari ini kita akan mempelajari tentang digital marketing Kita berada di Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga Kita akan belajar bersama Bapak Novi Bayu Darmawan, Adalah pendiri dari kampung marketer di Purbalingga Beliau adalah sosok yang inspiratif dengan memberdayakan muda-pemuda desa di sekitar Purbalingga sehingga sukses sampai sekarang oleh karena itu mari kita simak obrolan bersama Bapak Novi Bayu Darmawan selamat pagi, selamat pagi hari ini kita sudah bertemu dengan Pak Novi salah satu seorang yang sangat menginspirasi kita yang hari ini kita akan mempelajari tentang digital marketing jadi sebelah saya Pak Novi untuk Pak Novi sendiri saya mendengar bahwa Pak Novi adalah pendiri dari Kampung Marketer apa itu Pak Kampung Marketer? jadi uh, kalau kami um, cerita sedikit tentang memenuhkan teman-teman uh, sekalian kalau teman marketer itu uh, sebuah program pemberdayaan untuk anak muda di desa jadi kita ngajarin anak-anak muda di desa biar mereka teknologi dan setelah mereka apa namanya, jago ya setelah mereka jago uh, setelah lulus pelatihan itu mereka akan kita kolaborasikan dan berdayakan dengan kawan-kawan uh, UMKM ataupun komisioner yang membutuhkan uh, tambangannya desa mereka gitu. Sehingga selain kita mengadakan pelatihan, kita juga memperhatikan bagaimana uh, jenjang lalu mereka. Yaitu gol kita adalah uh, mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Jumbal kemudian mengurangi laju urbanisasi agar kemampuan pemuda desa tetap uh, stay di desa, tidak merantau. Kemudian kita juga kepingin uh, menciptakan uh, teknopreneur ya, uh, pengusaha muda di desa di bidang teknologi. Jadi uh, itu sekilas tambahan tentang kemudahan. Luar biasa sekali bahwa di sini tenaga kerjanya asli dari desa di daerah Purbalingga pak ya. Semuanya yeah. dari nol atau mungkin harus lulusan S1 hmm. atau seperti apa? Pak? Ya jadi uh, sesuai dengan goal tadi kita kepenginnya adalah memberdayakan kaum kaum pemuda desa yang memang dia uh, menganggur ya tidak menganggur, membutuhkan dan kita kembali dengan laju urbanisasi artinya di sini kita tidak memilih sebuah latar belakang background maupun usia ya, gitu jadi ketika kawan-kawan di sekitar desa ini memang butuh bantuan ya butuh penghasilan tambahan dan memang dia mau belajar kayak gitu ya. mau belajar mau beradaptasi dan belajar terutama tentang teknologi kita tampung mereka itu semua kayak gitu ya, jadi di sini sudah disediakan semua termasuk dari desain kurikulum pelatihan yang gratis, kemudian setelah pelatihan juga kita bantu mereka untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan pengguna layanan kami agar mereka mendapatkan penghasilan tambahan bulan yang begitu. Ya, jadi uh, tidak mengenal pala pilih apapun mereka ya, udah, gitu. Jadi dari semua kalangan bisa masuk ke kampung marketer ya, dua, ya karena di sini juga nanti kita akan dibekali bagaimana teknologi marketing yang secara tomilinial uh, apa ya, itu sangat dibutuhkan. Baik, uh, untuk tantangannya sendiri pak untuk pendirian kampung marketer dari awal, bapak mendirikan kampung marketer ini bagaimana? gimana? Ya tantangannya itu uh, ketika di awal-awal kita masih kesulitan untuk meyakinkan teman-teman uh, di pemuda desa yang ada di sini. ya Kenapa? Karena mereka masih asing terkait dengan uh, mungkin uh, dulu ya dulu itu awal mula tiga tahun yang lalu mereka masih asing terkait dengan bagaimana mengoperasikan laptop kayak gitu kan. Apalagi mengenal internet, apalagi mengenal sosial media, apalagi mengenal yang paling aspek lagi ya digital marketing ya, gitu nah kita kesulitan untuk mengenalkan itu semua, cuman kita sadar bahwasanya pendekatan yang kami lakukan itu salah ya kita dulu itu ya sembari semacam kayak lowongan kerja gitu, lowongan kerja kita sembarin di berbagai desa di sini dan tetap e, sangat sedikit sekali yang tertarik kayak gitu ya artinya kita yang harus aktifnya nyari orang kayak gitu beda ya sekarang kita nggak ngomong ngomong banyak orang yang datang kayak hari ini tuh banyak banget yang ingin daftar kayak gitu, nah kuncinya ya dulu itu untuk menghadapi tantangan seperti itu ya menghadapi tantangan tentang kesadaran ya atau awareness orang-orang uh, yang ada di desa itu adalah dengan cara kita mendidik dan melatih satu dua orang saja tapi kita kasih sebuah apa ya uh, impact yang powerful kayak gitu ke mereka ataupun ke masyarakat jadi tidak perlu power power dan melatih banyak orang begitu ya tapi cukup satu, dua aja. Dia gaungnya itu tersebar dengan sendirinya. Ya, kalau oh, dalam uh, marketing mungkin kayak storytelling ataupun apa namanya. Tidak kayak gitu kan, dalam sebagainya kayak gitu dulu. Dulu pernah itu ada ada anak muda ya, cewek. Kemudian apa namanya masih masih aja dulu kan. Aku menghasilannya luar keluarga sebesar dan itu udah jadi. Bahan pembicaraan di satu kecamatan ini, kita nah, itu, itu, itu, salah satu potret bahwasanya uh, Di dimanapun itu akan kembali seperti kayak uh, piramida Maslow itu. Kalau, kalau apa namanya, kawan-kawan pernah baca ya di, di piramida terbawah itu, kan kita mengenal bahwasanya seorang manusia itu akan kembali kepada kebutuhan dengan mereka. kebanyakan memang kawan-kawan di desa itu masih termotivasi jadi hal-hal yang kaitannya sama contohnya ekonomi jadi kita trigger dari situ Adapun nanti ketika udah paham bahwasannya mereka akan dibantu secara ekonomi kita baru kenalkan ini loh kita ngebantunya dengan cara seperti ini kita ngebantunya dengan cara mengenalkan teknologi mengenalkan e-commerce mengenalkan uh, digital marketing dan lain sebagainya ya sangat menarik sekali ya karena dengan teknologi dengan ilmu entrepreneur kita akan jadi sumber daya manusia yang lebih unggul lagi contohnya di Kampung Marketer ini sudah banyak e, menerima banyak karyawan gitu Pak ya kira-kira sudah berapa banyak Pak untuk karyawan dan sudah berapa cabang sekarang? ya jadi sejak tiga tahun yang lalu e, kita ngelari satu orang dua orang sampai sekarang mungkin sudah dibuat orang yang kita sudah latih ya cuman kan beberapa dari mereka ada yang sudah bikin sendiri kemudian ada juga yang mungkin nggak kuat mereka apa namanya keluar ataupun diakar kerjaan lain dan lain sebagainya gitu kalau sekarang yang aktif kita berdayakan ya itu jumlahnya 800 orang artinya aktif diberdayakan itu uh, saat ini on ongoing uh, ngebantuin uh, bisnisnya uh, user kami ya yaitu umkm dan para bisnis online di luar sana ya Novi untuk ide awal dari pendirian Kampung Marketer ini bagaimana Pak? Oke jadi ide awalnya itu pertama uh, waktu itu saya masih jadi PNS ya di Kementerian Keuangan ya. jadi PNS juga ya Pak ya? Iya jadi apa ya dulu tuh saya kuliahnya juga belum di Jakarta awal mula kuliah saya di Semarang di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang karena memang dari awal itu dari kecil orang tua itu kepenginnya jadi guru kayak gitu kalau jadi guru itu maunya keren lah yeah. <laughs> udah nyaman dapat pendapatan terus ngarah bojoannya gampang kayak gitu oh, yeah. ceritanya kayak oh, yeah. gitu <laughs> ya nah itu makanya saya daftar pendidikan matematika kalau ya di Semarang terus daftar juga di stan ya di, di stan karena katanya kalau kuliah di situ udah kuliahnya gratis jadi pns langsung masuk di kementerian keuangan kayak gitu kan saya makanya daftar dua itu di Semarang diterima pendidikan matematika, tapi selang satu minggu setelah MOS, ya, setelah orientasi saya diterima juga di Jakarta. Ya, karena memang udah ngeluarin biaya banyak buat pendaftaran, nggak apa-apa kita lepas aja karena mungkin prospeknya lebih, ya, mungkin lebih cerah gitu ya di, di Jakarta. Makanya saya langsung meluncur ke Jakarta, kuliah di sana 3 tahun. Alhamdulillah benar memang kuliahnya gratis, langsung jadi PNS, turun SK dan ditempatkan di kementerian keuangan kayak gitu. Nah karena uh, apa ya dulu memang uh, orang tua saya itu punya background apa ya uh, keluarga yang memang kurang mampu ya. Karena memang banyak tanggungan juga dan waktu itu menyebabkan saya harus nyari penghasilan penghasilan tambahan ya uh, seperti kayak ngajar les privat, kemudian uh, apalagi semua hal, lah semua hal saya lakukan ya semua hal saya lakukan. Termasuk juga mulai iseng-iseng belajar terkait dengan uh, digital marketing. Ya, semua saya jalani ketika teman-teman yang lain ya di kosan ini. Ini, ini juga motivasi buat adik-adik kita ya. ya. Ketika dulu teman-teman di kosan itu sibuk main game, ya dulu tuh masih zamannya Dota, Dota masih ya. zamannya Warnet. Warnet itu ya. dulu masih laris, beda ya. dengan sekarang itu udah enggak laris sama sekali. Teman-teman yang lain dari habis Isa sampai Subuh sampai pagi. Di, di, warnet. di warnet main yeah. game saya belajar ya. Saya belajar termasuk juga ngambil e-course-e-course -e dari luar negeri kayak gitu. Ngambil sertifikasi juga dari luar negeri. Ini adalah belajar belajar dan belajar kayak gitu. Tentang marketing. Tentang eh uh, iya, uh, tentang digital marketing kayak gitu. Nah. Nah, uh, waktu itu saya mulai iseng-iseng jualan ya. Jualan sebuah produk kayak gitu. Jualan sebuah sebuah produk ya yang ada di sekitar kampus dan kebetulan lumayan laris kemudian lumayan uh, laris, kemudian mulai pada saat itu ada temen yang butuh tim butuh tim customer service, karena dia mengeluhkan dia nyari di tempatnya dia itu uh, katanya itu susah, susah hmm. nyari tim customer service mungkin kayak kayak penghasilannya harus gede karena UMR di kota itu gede, kemudian harus nyiapin kantor dan segala macamnya kayak gitu, makanya saya beranikan diri buat nawarin Uh, saya aja nih yang apa namanya nyari orangnya di kampung saya kebetulan di kampung saya itu masih banyak sekali uh, pengangguran kayak gitu ya akhirnya saya beranikan diri buat kayak gitu dimulailah saat itu saya mendidik uh, satu dua orang yang ada di kampung untuk kemudian jadi tim supportnya uh, kawan saya itu nah karena saya pikir-pikir wah kayaknya kalau saya banyakin <laughs> banyakin pola seperti ini impactnya akan meluas nih kayak gitu kan nah itu, itulah awal mula Uh, kita bikin uh, konsep uh, kamu marketer sampai sekarang ini kayak gitu. Untuk uh, digital marketing itu apa sih Pak yang sebenarnya menarik yang membuat Pak Novi ini mempelajari secara mendalam tentang digital marketing? Ya ini juga sekaligus pengetahuan buat teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya, kalau menurut saya uh, sebuah ilmu pengetahuan ya, sebuah skill atau sebuah keterampilan itu kita bisa bagi-bagi salah satunya adalah keterampilan yang apa namanya uh, apa ya high kayak gitu keterampilan yang tinggi keterampilan yang memang dia itu punya skill yang harus didalami ya dan orang itu makin lama di situ makin susah disaingi. gitu susah ditandingi susah uh, apa, sangat kompetitif sama keterampilan yang low skill low skill itu uh, mungkin clerical ya mengerjakan sesuatu yang berulang kemudian juga uh, Ciri khasnya itu, kalau dia udah lama di situ, itu tetap tetep mudah disaingi sama pendatang baru. Kayak gitu, nah, ini kawan-kawan uh, SMK juga harus uh, mulai menanamkan ataupun belajar tentang skill-skill yang memang susah, di uh, apa namanya, di, disaingi ataupun skill yang memang uh, kompetitif. Termasuk kayak digital gitu. marketing ini, ya Pak? Termasuk digital marketing. Jadi, ketika kita makin lama belajar di situ itu makin bermanfaat buat teman-teman, makin expert di situ dan akan susah e, apa namanya disaingin lah kayak gitu. Kan ada beberapa opsi misalkan ini sih memang hanya pilihan hidup ya, ini ini pilihan hidup ya ketika kawan-kawan ditakdirkan untuk apa namanya bekerja kayak gitu kan di pabrik, di PT ini memang pilihan hidup dimana ketika masa muda teman-teman tidak digunakan dengan baik untuk mengasah keterampilan sehingga ketika pilihan itu itu kita harus memilih dan kita tidak punya skill ya makanya kita kita memang uh, apa adanya kan menerima sebuah pekerjaan yang memang apa adanya yang yang memang saat itu ada peluang di, di luar sana lagi gitu Jadi kita juga menghimbau buat teman-teman untuk belajar uh, skill yang memang apa namanya tinggi termasuk digital marketing itu sangat-sangat bermanfaat. terutama juga kita sekarang hadir di era revolusi industri kosong kan apalagi Pak Presiden Jokowi juga sudah mengumumkan bahwasanya pemerintah akan fokus kepada sebuah pendidikan yang memang mendorong SDM nya untuk ke arah situ makanya diangkat Pak Nadiem kan kayak gitu kan untuk uh, jadi uh, mendikbud seperti itu nah ini sekedar cerita juga ini ibaratnya bukan ibaratnya saya cuma omong doang kayak gitu ya tapi saya juga uh, sharing rutin kepada adik-adik saya kayak gitu adik saya masih kelas 3 SMA saya kasih sharing sejak dia itu masih kelas 3 SMP dan sekarang, dia, dia dia udah punya karyawan 30 orang kayak gitu masih, iya, sudah memiliki 30 karyawan, betul kayak gitu sambil sambil belajar, cuma dia bisa bagi waktu karena job job deskripsinya udah dibagi-bagi tugas ke timnya sehingga ketika dia sekolah dia juga bisa sambil belajar, ketika di luar sekolah dia juga sudah bisa uh, berbisnis kayak gitu. Nah ini juga motivasi buat teman-teman semuanya ya teman-teman yang Nantinya belajar di SMK jangan cuma apa namanya belajar dari guru di kelas. Tapi teman-teman punya banyak waktu luang, manfaatkan waktu itu dengan baik, pelajari skill-skill yang memang relevan dengan sekarang. Pelajari skill-skill yang memang kompetitif, bukan skill yang memang mudah terkalahkan kayak gitu. Dan teman-teman juga sukses itu enggak harus nunggu-nunggu wisuda -nunggu kayak gitu, baru mulai nyari-nyari kerjaan. Tapi teman-teman harus seharus sudah punya mindset bahwasanya teman-teman bisa membangun bisnis dan bisa melatih jiwa entrepreneurship mulai dari sekarang karena ilmu kita bisa dapatkan di mana saja sekarang banyak sekali platform-platform berbasis video untuk teman-teman belajar kan ada dari youtube dan lain sebagainya lah banyak sekali apa namanya platform-platform yang kawan-kawan bisa manfaatkan untuk belajar kayak gitu Pak iya baik Pak Novi di Kambung Marketer ini tentang digital marketing yaitu alurnya bagaimana Pak untuk pelatihan yang ada di sini karena tadi uh, sudah menceritakan bahwa di kampung marketer ini memberikan uh, pelatihan untuk Pembinaan warga desa. dan juga ya. desa yang ada di sini ya jadi kalau kita diskusi tentang e-commerce ya tentang transaksi online itu sangat-sangat luas sekali kalau saya boleh Memberikan alurnya secara ringkas itu dimulai dari proses marketing, ya kan? Cuman bedanya marketingnya lewat digital ataupun internet. Di proses marketing itu, intinya adalah bagaimana sese seseorang ataupun uh, tim itu dia dapat apa ya, menarik calon konsumen gitu lah, dengan membuat konten-konten uh, di internet, misalkan konten di sosial media, konten di website konten di search engine, ya kan di mesin pencari, konten di marketplace dan lain sebagainya yang ini adalah menarik selama konsumen untuk melihat konten ataupun produk yang uh, kita jual setelah melihat konten ataupun produk yang kita jual biasanya itu akan dihandle oleh tim penjualan ataupun tim sales, ataupun customer service yang nantinya akan di follow up menjadi sebuah transaksi ya jadi uh, alurnya seperti itu ya jadi ketika sudah terjadi transaksi barulah Produk itu dikemas dan dikirim ya. Dari part-part itulah yang kita breakdown menjadi sebuah kurikulum ya. Jadi ada kurikulum uh, digital marketing, ada kurikulum customer service, ada kurikulum bagaimana kita memanage uh, social media dan lain sebagainya ya. Jadi uh, apa namanya, gambarannya ya. Gambarannya itu misalkan yang kayak di digital marketing, kita di dalamnya belajar bagaimana mempromosikan sebuah produk di Facebook misalkan Facebook ber bersponsor ya, kayak gitu atau Facebook ads, bagaimana membuat website kayak gitu kan, bagaimana memanage uh, sosial media, bagaimana menulis kalimat promosi yang bagus ataupun copywriting, bagaimana kita mempromosikan juga di uh, search engine kayak Google, kemudian bagaimana kita mengelola transaksi kayak di marketplace dan lain sebagainya kayak gitu. Ya jadi uh, apa namanya intinya? Ilmu-ilmu yang kami pelajari itu memang sangat-sangat uh, bermanfaat, apalagi ketika kawan-kawan UMKM itu baru pertama kali membuat brand. Kendala di awal adalah tentu marketing gitu, nggak ada orang yang tahu dan disitu butuh awareness, butuh uh, apa namanya kesadaran dari calon konsumennya dan peran dari anak-anak yang belajar di jalan marketing ini, contohnya kayak promo di Facebook Ads, promo di Google Ads, itu dia mampu mengundang calon konsumen yang uh, tertarik. Gitu, Pak Novi. Uh, mungkin ada sedikit pesan-pesan dan motivasi untuk serta didik dari SMK Negeri 4 Pekalongan. Oke, okay. buat teman-teman, uh, adik-adikku, siswa SMK Negeri 4 Pekalongan, ya. Uh, mungkin yang perlu kita sadari adalah uh, apa namanya. Yang pertama, teman-teman ini masih muda, ya. Masa depan itu di luar sana udah terbuka lebar, ya. Cuman kita harus... Tahu dan harus bangun dari sekarang, bahwasanya fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan di bidang teknologi, yang butuh talent-talent yang berbakat. Cuman, memang talent yang berbakat itu sangat kurang. Di sisi lain, masih banyak pengangguran. Nah, ini kan sebuah fakta yang memang mencengangkan juga. Artinya, di sini kalau kawan-kawan memanfaatkan waktu dengan baik, walaupun itu tidak ada di di kolom sekolah, ya, teman-teman bisa belajar keterampilan-keterampilan yang memang bisa menjadi bekal teman-teman nantinya ketika masuk dunia entrepreneurship, terutama di bidang teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya adalah ketika teman-teman ingin punya mimpi ataupun goal, ingin meraih sebuah kesuksesan di usia-usia yang muda, teman-teman gak harus nunggu nanti kuliah ataupun wisuda dan seterusnya. Teman-teman bisa mulai merajut. Hal-hal yang memang teman-teman bisa dalam tanda kutip angsur, cicil dari sekarang, yaitu dengan membekali diri dengan skill-skill yang memang dibutuhkan untuk mencapai goal tersebut. Yeah. Kayak gitu. ya Yang ketiga adalah, manfaatkan waktu dengan baik, karena memang sekarang kesuksesan teman-teman ditentukan dari pergaulan teman-teman itu sendiri. Lihat, tengok, kanan-kiri teman-teman, empat orang yang berada di sekitar teman-teman, itulah sebenarnya potret masa depan teman-teman, ya jadi silakan manfaatkan waktu dengan baik isi kegiatan dengan mempelajari skill-skill yang memang relevan dengan dunia sekarang sukses lalu buat kita semua Oke. terima kasih Pak Novi sangat menginspirasi untuk kita semua bahwa materi yang diberikan sangat-sangat bermanfaat semoga selalu sukses untuk Pak amin, Novi amin, amin. di kampung marketernya untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa! SMK hebat! SMK 4 bisa hebat! Nah, itulah tadi materi tentang digital marketing yang sudah dijelaskan oleh Bapak Novi. Sekarang tugas kalian adalah membuat resume tentang materi yang sudah dipaparkan tadi. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan.